Thank yeah. you.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 Mana sih orang? Kang? Ya Neng! Ada apa sih Neng? Manggil-manggil Kang, hayu kita ke posyandu Ngapain ke posyandu? Emang Neng balita? Ih si Akang, ini Neng pengen piksa kandungan Neng Neng takut nanti anak kita kena penyakit kerdil Emang Akang mau? Hah? Kerdil? Penyakit apa itu kerdil? Makanya kan kita ke Posyandu aja. Kita tanya ke bidan desanya. Ya udah kalau gitu, akang ganti baju dulu ya. Habis itu kita ke Posyandu. Ya kan jangan lama-lama ya, Kang. Ya. Ibu dan Bapak Dedi meperiksa kandungan si ibu, Pak. Betul, Bu. Ini si Neng kalau nggak diperiksa takutan takut anaknya kena penyakit kerdil. Apa ya, Bu, itu penyakit kerdil? Kebetulan, Pak. Ibu Bidannya ada sedang periksa balita. Sebentar, Ibu dan Bapak saya catat di antrian. Sebelumnya Ibu dan Bapak boleh dicek suhu dulu. Silakan Ibu, Bapak ditunggu dulu Ibu bidannya. Permisi, Bu. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Iya, oh, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Dengan saya Bidan Susi, ada yang bisa saya bantu? Ini, Bu. Istri saya kan sedang mengandung anak pertama kami. Hmm. Tapi, istri tadi mendengar gosip tetangga, katanya ada penyakit baru. Hmm. Penyakit kerdil. Apa ya, Bu, itu penyakit kerdil? Baik. Terima kasih sudah datang ke posyandu dan bapak sudah mengantar ibu untuk periksa kehamilan Ini bagian dari bentuk perhatian suami terhadap istrinya yang sedang hamil Penyakit kerdil yang dimaksud bapak dan ibu dalam istilah kesehatannya adalah stunting Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan 1000 HPK itu dimulai dari awal kehamilan sampai anak usia 2 tahun secara garis besar penyebab stunting karena kekurangan asupan gizi dan penyakit infeksi seperti diare, TBC dan cacingan. Untuk itu dimulai dari ibu hamil harus periksa kehamilan minimal empat kali, ya. Dan makan makanan yang bergizi diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa tambahan makanan apapun. Anak juga harus diimunisasi dasar lengkap boleh di posyandu, puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Setelah usia enam bulan diberikan makanan pendamping ASI. Nah, saya kasih buku KIA nya. Ya, di buku ini sudah e, lengkap informasi dari ibu pertama kali hamil sampai dengan balita umur 6 tahun ya jadi saya harap ibu bisa sambil membaca buku ini ya hmm. jadi ibu tidak e, termakan e, apa ya gosip-gosip atau berita-berita yang belum tentu jelas kebenarannya ya gimana Uh, ada yang mau ditanyakan lagi nggak kira-kira? Baik Bu, saya rasa sudah cukup ya, saya sudah paham. Saya juga nggak khawatir lagi Bu, jadinya Bu. Sekarang uh, Ibu uh, saya periksa ya kandungannya ya. Yuk silahkan.